ada sebuah kabar spesial, pastinya yang tentu membahagiakan kita semua. Perhatikan, bersama dia kemudian Semalam, abang L dijenguk oleh Kang Sasa Ya, wow, masya Allah, bahagianya Kak Shasha. langsung menggendong abang L bersahabat. Ya, abang L sedang tertidur, anteng banget nih anak persahabatnya Masya Allah, gak rewel, gak menyusahkan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan menjadi anak soleh, anak cerdas, anak yang berguna bagi... Hindusa dan bangsa, amin Postingan ini pun bersahabat Diunggah kembali oleh akun Teddy Yang Ilal kejora Ada kalimat ketsen juga yang dituliskan Masya Allah, tabarakam Allah. Luar biasa bersahabat ya Postingan ini pun tentunya banyak sekali Tanggapan komentar, salah satunya Dari akun hidot Mengatakan Hobi sasa sekarang nyium abang el Katanya tuh, bukan bundanya lagi ya Kalau sekarang Kasasa hobinya sekarang macium Abang El aja Masya Allah saking gemesnya ya Pengen dicubit pipinya itu Masya Allah Pengen ditarik hidungnya <laughs> Pastinya gerget banget kalau ketemu Abang El Masya Allah mudah-mudahan Abang El selalu sehat Amin ya robbal alamin. Kita ke kabar berikutnya juga bersahabat ada sebuah info dari ANTV official Karena bakal hadir acara di Underance Persahabatnya Sabtu Minggu nih pengganti cinta di Leslar Akan berkolaborasi bersama Leslar di pagi hari ini persahabat Episodenya tentu membuat kita semakin tertantang nih Untuk menyaksikan acara ini persahabatnya di ANTV Kita lihat ada sebuah kalimat info dari ANTV official. Di Andarans, Minggu 23 Januari 2022 jam 9.30 waktu Indonesia Barat Yipi, Mama Gigi sama Arafi kedatangan tamu nih Ternyata ada Papa Bilar sama Bunda Lesti nih ngapain aja mereka mereka, lovers Yuk jangan sampai ketinggalan lovers nonton di Andarans Sabtu dan Minggu Hanya di Antv. Tuh persahabatnya Kita tentunya untuk diminta menyaksikan acara The Underlines di ANTV official pagi hari ini juga jam setengah 10 pagi, karena akan berkolaborasi bersama Leslar, persahabat, ya duo Papa Nih, Papa Raffi, dan Papa Bilar akan bergabung persahabat, ya Pasti seru banget! Jangan sampai ketinggalan, kita harus selalu mendukung, mensupport, apapun tentunya. Acara yang ada idola kesayangan kita bersahabatnya, ya Dan di postingan ini pun tentunya banyak sekali kekecewaan Dari para fans Leslar yakni dari akun Zayania Frina FKHR Menyatakan di kolom komentar Kecewa kenapa Cael harus selesai Padahal yang ditunggu di Antevea, ya cuma Cael Katanya tuh Banyak sekali tentunya para sahabat Leslar yang kecewa dengan serial CL diganti Persahabat ya. Tentu kita tentunya harus mensupport apapun itu. Mudah-mudahan ada penggantinya Persahabat ya. Kita lihat di sini ada kabar bahagia juga yang kita dapatkan uh, di unggahan It's Bitter T yang kemarin ini mengunggah sebuah postingan foto yang diunggah oleh Papa Bilar kemarin Persahabat ya bersama Sutanto Hartono ini adalah bos Mtek kita tentunya dikejutkan, dikabarkan bahagia Pastinya persahabat yang lewat kalimat komentar Yang diberikan dari angkun Alin underscore P underscore K underscore Bismillah Ada series TCL atau takdir cinta Leslar di Indosiar Pengganti JAL di TV Amin Wow, langsung dikomentari juga nih persahabat ya. Di jawaban komentar Bayu Liwana Amin, amin, katanya tuh, Masya Allah banget ya, kita tentunya aminkan, mudah-mudahan doa baik ini diijabah dan dikabul, ada pengganti cinta abadi Leslar, yakni TCL, takdir cinta Leslar di Indosiar, apapun itu persahabatnya, kita wajib support, wajib kita dukung dan doakan yang terbaik, mudah-mudahan benar, TCL bisa ada di Indosiar, pengganti cinta abadi Leslar. Kita lihat juga ke kabar berikutnya Ada sebuah kabar spesial yang kita dapatkan juga bersahabat ya Perhatikan Ini ada versi terbaru iklan Konidin Yang tentunya dibintangi oleh Papa Bilar Wow ini sih cute banget ya versi terbarunya Jangan sampai lupa Kalau batuk kalian harus minum Konidin Kalau bang Nimin sih ingat Papa Bilar aja sudah hilang batuknya <laughs> Cute banget ya Masya Allah ya, Mudah-mudahan Selalu lancar, selalu dipermudah Apapun -apa segala urusan idola Kesayangan kita Untuk berikutnya ada kabar terbaru Yang kita dapatkan dari Akun Dianarji Persahabat ya Masya Allah ternyata ada yang berkunjung ke rumah Leslam. Tanpa sepengetahuan kita ya Masya Allah akhirnya muncul juga nih di laman akun Instagram istrinya Bang Narji Wow Masya Allah banget ya Juga kan Abang El langsung kasih hadiah foto tuh Cute banget nih Bang Narji Gokil Masya Allah mudah-mudahan sehat bahagia selalu Untuk mereka semua amin Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Jungukin Baby L, sehat-sehat terus ya kalian, kakak Rizky Pilar, dedek Elasti Kejora, terima kasih juga udah diijinin acak-acak rumahnya. Wah, wow, Masya Allah banget. Dan kita lihat juga bersahabat ya, banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan di postingan ini. ya Yakni dari akun Instagram Opanscarpartly mengatakan di kolom komentar, mantap Bang Narji dan Mbak Dian. Wah, wow, Masya Allah banget ya. Tentunya akhirnya banyak sekali orang-orang baik dan orang-orang hebat pastinya selalu mensupport dengan baik juga untuk Lesti dan reski Bilar Wow, Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga keunggian laman akun Instagram, Abanerji Official Ini moment spesial, pas sahabat yang pasti bakal ada vlog-vlog terbaru nih berbareng idola kesayangan kita Pastinya bakal seru, mudah-mudahan saja semuanya lancar, semuanya dipermudah, amin, ya robbal alamin Tentu kita menunggu kejutan-kejutan dan kabar baik selanjutnya yang kita dapatkan dari idola kesengan kita Dan tentunya jangan sampai ketinggalan info selanjutnya, tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar leslar tentunya